iya <San -tapun> yeah, cowok kan tadi pengen mau coci oh, co kalau masuk dengan <San -tapun> clicker itu udah sekali sekalipit mungkin tinggal satu per tiga Ii. kali bila. farsha sih gua gua sih farsha sih. iya farsha bernuh. untuk one-one nya sih enak banget tapi di sini juga kalau mereka soalnya lu lihat di sini mereka kurang, kurang wave clear jadi kalau ada Changa punya mid-tear shower itu wave clear jadi bagus Cepet banget juga langsung, sih tapi kalau mereka punya farsha ini Zoninya digendong zoning nya lebih gede di, lagi digendong <San -tapun> aja dari apa namanya harusnya yang pakai marksman itu soso dong kalau soso di go clean Iya, sih? Tapi iya. sosok itu player uh, ini bagus banget, player Chou. Tuh kan? Oke, Cho, eh, iya, kan? banget. Sosok itu player Chou. Sekiranya nah, iya, dong. Iya, akhirnya ke arah Yami. Dan uh, kalau dia tadi ke arah Parsha, itu bakal lebih enak untuk zoning-nya. Dan iya, kalau betul, misalnya iya. zoning-nya berhasil ke arah Wanwan, balik lagi, Geek Fam pasti nggak tinggal diam. Dia bakal sorotasi ke arah lane Wanwan, itu adalah saat Chou bersinar. Hmm. Iya. Chou lakukan split push, Chou ngambil dua lane, Chou jadi duluan, Beuh. berat banget harusnya, berat banget. Dan disini kita lihat, tadi Claudio udah dipik untuk lane langsung di draft pertama uh, LRQ. Dan langsung di counter dengan one 1 yeah. ya kan. Nah ini berdua jadi benar-benar bakal di lain farming doang mereka scaling doang mereka kerjanya cuma scaling tapi ntar kalau masuk ke di team fight betul-betul pada siapa yang memiliki team fight lebih bagus siapa yang memiliki kayak pop off potential lebih bagus oke okay. Mirko dan Choji dari kedua belah draft pick yes. fast pick yes. rata generasi Arakisena Choji aku Arakisena -Ar Mirko oke dua Arakisena tapi kita bakal langsung lihat bukti sendiri di line up down ini langsung bersama Razer Mas Mirko dan juga Choji, Arciella, Felix, Skipper, Junior. Iya begitu saja langsung saja kita lihat di sini maju-maju di dalam mid lane ini. Hans menggunakan Hayabusa. Nah Hayabusa itu bagus banget lawan Claude ya. Tinggal di set set set. Dan ini juga ada Yushin. Jadi dua marksman lawan satu assassin. Enak banget untuk diculik-culik untuk di early game mungkin sampai level 4 juga masih enak. Nah problemnya gini loh. Haynos ini kan darahnya kan sangat tinggi ya. Kalau misalkan Haynos um, bisa nge cover. Uh, dari Hayabusa nya, itu Hayabusa juga bakal punya perang berat banget sih untuk ngambil Yaminya. nya. Oke lihat 700 baru punya Retribution. Sat. Ternyata Tuh. di Retribution begitu saja bersediamat kan. Eh. Salman masih punya Flicker eh. tapi dipasar eh. dengan fog damage memiliki eh. Iron Air Iga masih ada Flicker tapi dia udah gak punya Robilius ya. staff Flicker. Mau gak mau harus dikeluarkan begitu saja di Arab Bottomland. Ya, nah ini no. kalau dengan rotasi kayak gini sih menurut gue, DRL nya RRG udah sedikit unggul sih dengan mukul mundur air liur dan sebenarnya tadi dari air liur dan juga salmana kalau bisa dibilang ya, nggak ngasihin apa-apa tadi masuk ke dalam bu uh, purple buff dari seorang RR karena mereka juga nggak bisa ngambil buffnya. Yes, ya, gua, di sini dia kalah di early game-nya, sudah bisa dipastikan ada seorang 1-1. Tapi mungkin kalau ketika level Iya Yami yeah. bakal bisa lebih ngepok damage ketimbang seorang Dilan. Jangan kan ngepok dari dari bottom lane, ngelak sekali blazing duit, langsung bisa kembit juga bisa. Oh, oh. benar dengan uh, art of the free-nya. Tapi bakal coba di cut begitu saja, dibuka vision tapi monster shocker dibuka. Iya, sudah oh. lihat tersatu buah ya busa di belakang ke sana. Laser shadow kira-kira kira-kira berhasil mengalahkan oh, Yami dan oh, tercatat oh, di balikkan. Iya, yeah, he almost survive by oh. the bottom send dengan adanya Aegis. Yami terselamatkan bahkan <laughs> hard yang harus memiliki kerugian yang cukup banyak banyaknya wow. dari Kuro Choji. Iya, em um, kalau menurut gue itu tadi terlalu kemakan masu sih. Oh, tapi langsung saja dapat fetish Bless diketangkep di sini langsung bisa di take down oleh seorang Howie di sini mantap banget permainannya. Bless agak offside dikit langsung ditangkep. Yeah, that... Pertukaran yang cukup adil dari kedua blok yang sama-sama mid laner yang harus diamankan. Tapi di sini Hans bisa dibilang lebih rugi. Kenapa lebih rugi? Hans yang melakukan kesalahan itu beda dengan seorang Bless. Bless terperangkap salah movement. Iya. Yeah, dan kalau menurut gue tadi over banget seorang Hans dan itu menurut gue ya. Menjadi kerugian yang lumayan besar tadi karena dia udah megang buff kan kalau nggak salah satu ya. Yes, megang buff. buff. Tapi kali ini Soso kalah dengan Howie, dia arah top lane, dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile dari seorang Arar Kill Sena, yaitu Blaze Bakal coba clear mid dan liat. Mountain Shaker dibuka begitu saja, Salman masih megang satu buff flicker. Ingat, Salman adalah salah satu top global Jowhead, player Jowhead yang luar biasa. Dan kali ini dia menggunakan hero powernya. Ini bakal kesulitan banget untuk Arar -Ar Sena harusnya. Iya, ya, tapi kalau kita, kita lihat dengan kalau misalkan Arakisena berhasil ngambil Turtle sih udah jadi modal banget sih ya, tapi... Oh, oh langsung saja sekali Siapa di begitu, langsung ada re yang sangat bagus dari Solso mendapatkan Wave Dragon kepada Howie. Tapi sayang sekali itu salah target, Bung. Sekarang digunakan Shadow oh. Kill-nya dari re menggunakan Unstoppable Force yang mendapatkan 2 kill Wah. untuk Geek Fam. 2 kill didapatkan begitu saja, kerugian luar biasa Arakisena. Mereka nggak berhasil mendapatkan Turtle, mereka kehilangan core mereka bahkan mereka kehilangan satu buah support yaitu Warlord. Salman melempar ke arah belakang begitu saja dan Blaze harus menunggu kembali sampai ke reset di area top lane para Geek Junior cukup berkuasa dan Soso tidak punya kemampuan yang cukup kuat untuk menahan defense di arah top lane. Iya, dan lagi-lagi nih kita bilang key mereka dari tadi pas oh sorry, pas Geek pakai Cho, mereka salah target. Ya kan di sini key juga sia si, ya, si uh, sorry si Soso Salah target tadi dia menendang si Salman. Yes, bukan uh, hans ya. Iya. It's okay, tapi kali ini harusnya dari arah Kisena coba untuk roaming ke arah bottom lane. Kenapa gue bilang harusnya sangat diperlukan di sini? Karena di posisi seperti ini yang tidak cukup baik. Mau gak mau mereka tinggal ngelakuin zoning ke arah Wanwan. Ketika so. mereka melakukan zoning ke arah Wanwan, Tim Geek Fam mau gak mau pasti mindsetnya nya bakal coba untuk nge-defense atau enggak dia bakal tuker. Nah. at least mereka bakal dapetin turret dibandingkan mereka tidak ada adilnya sama sekali untuk kalian ini. Sosonya dipaksa, di dive, oh. tiga player dan bakat sosok tak bisa berbuat banyak di arah top lane. Waduh hampir di 3 Salman tapi yeah. satu HP langsung bisa kabur. Tarot goldnya semua untuk Howie ini mantep banget. Esmeralda yang hero yang harus scaling ya. Masuk ke late game-nya udah mantep banget, gila banget. Ini basically mereka memaksa erarchy membuild, NOD membuild untuk Semenal dan ini untuk hairbusa dan lain-lainnya bakal free basically dan di sini langsung saya lihat ada engage di bawah tanah tapi shadow kill digunakan kepada sky sky langsung di take down dan misalnya yami juga di take down dua untuk nol energi blast trust kelihatannya bagus sekali kepada seorang blast tapi warlord sekarang sendiri sendirian salaman menggunakan ejector sangat baik kepada warlord langsung di take down empat player di paral ke selar silang di arah bottom lane ini ber China. Karena mungkin Geekvap Junior pengesempatan mendapatkan satu buah turret dan juga satu buah turtle Pertukaran yang cukup adil. Sedikit mengagetkan mungkin dari seorang Blaze dan juga Yami ketika seorang Wan-Wannya berhasil terbang. Dan Dilan berhasil mengamankan dirinya tanpa tapi kok sama sekali. Dan lihat dengan satu poin kill diamankan, tim satu turtle langsung tujuh belas goals yang dimiliki tim Gik Fam. Iya Junior. berbanding 5.000 dan ini apa ya bisa dibilang oke okay, kalau kalau di early ini mungkin perbedaannya emang cukup jauh. Cuma kalau misalnya bisa bertahan sama Geek Fam ini bisa jadi lebih jauh lagi sih. Uh. Dan ini sebenarnya gak bagus banget untuk tim Araki Sena, kenapa? Blaze dari tadi, dia udah terpikok dua kali tanpa ada satu poin kill, yeah. sama sekali dia hmm. gak dapat di so. poin kill. Dan Salman benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Soso. Dia dapat temen tadi sebenarnya agak lebih memaksakan dari seorang Araki Sena ya kalau gue ya. Winning menangisnya sih kalau menurut gue Araki bisa dari warlocknya bisa berjijil pelan-pelan dan setelah itu finishing sama Blaze ataupun Yami. Alright, tapi clear di arah Midland berhasil diamankan oleh seorang Hello. Soso ternyata. Lebih karena di net rotation, supaya Salman gak bisa datang ke arah mid, dan Yami minggu beli terlalu side, kalau dia minggal, dia, offside, dia bakal coba di chaos assault. Ale seorang lu, iya, tapi lihat pressure-nya ini. Johet Salman mantap banget, dia itu selalu open map-nya ya? serem banget, loh. Bener-bener posisinya selalu bener, dia selalu bisa menangkap target-target yang priority. Ah. Yes. Ini karena udah di menit yang kelima, udah menuju ke arah menit yang ke enam. Dari seorang wow. blaster di Karal, Lady Heta. Tapi tergantung konsar, Wobokobo Dua poin yang sedang kill diamankan oleh seorang Subralda. Bintuan di arah mitra yang berhasil melakukan satu ball to Red. Dari Hats. Di belakang sana, Soso pun gak bisa berbuat banyak. Di bawah menit yang ketujuh, pemain tim RRQ Sena tidak bisa membungkam. Permainan dari Tiki wow. Fast dan Kea Sasol. Duel dengan baik dari sana Soso, shut Didapatkan setelah 10 no, tapi Soso gak bisa berbuat banyak. Masih ada hasil depan sana. Ada potensho, keruntuk untuk minion saja Soso. Kalau tidak terjadi trade tadi bakal rugi banget. Dan Soso berhasil mengambilkan satu poin. Menurut gue ya, dari tim RRQ ini hmm, gimana ya? Dia melakukan tindakan yang menurut gue kurang kurang kurang bijak gitu di mana mereka mereka udah tahu gitu mereka kalah kalah skill aja udah gap-nya 10 terus tarot aja belum ada satu pun yang mereka tumbangkan dan dari tadi tuh mereka masih mencoba untuk bentrok-bentrok mulu kalau enggak ngebentrok ya digame-nya yang nge-dice gitu. Okay, Oke, langsung wow. ada sekali di sana god telah dikeluarkan. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh para pemain tim K5-nya tapi ternyata di sini satu Bapak Presidenan kalau seorang warlord meanwhile diharap top lane Howi memberikan praise terhadap sosok-sosok Iya, dan sekarang mereka udah, basically mereka itu permainannya kayak RRQ yang di game 1. Yeah. Mereka udah mendapatkan semua sideline pressure-nya, jadi ini kebuka semua map-nya, kebuka. Turtle-nya gratis, gak ada bisa dikontes sama sekali. Goldnya juga terlalu gede untuk GFAM. Iya, yes, mau gak mau mereka harus ke Panis Salman sih. Mau gak mau mereka harus ke Pani Salman. Dan Turtle lagi-lagi diamankan tim GFAM Junior. monster yang telah dikeluarkan. benar-benar Mudah membuat tim rrq sana tertinggal jauh banget. Tadi nya bakal 7.000 gold. Di yang ke-8 itu gak bagus banget. Dan sosok bakal coba untuk melakukan tugasnya dengan cukup baik lakukan cutting minion, tapi para pemain tim Eric Sena harus coba untuk menjemput Soso karena kalau Soso dimakan sama-sama dan juga air lior ini bisa beda banget ceritanya. Iya, dan langsung saja kita lihat nih. Soso memang delaynya udah, udah kalah lah ya, sama hau ini udah beda dua level loh di sini. Jadi, es scalingnya udah enak banget. Soso juga terpaksa mainnya di bawah tarot, tapi di sini juga ada pressure, kill pressure. Walaupun di dalam tarotnya ada kill pressure, ada empat orang sekarang. Salman, Salman gak sih. akan, dia gak akan. Salman, memasuk. dengan Salman, oh. dia gak benar perkasa sekali. Iya. Salman, gak ada perkasa sekali. Salman, saja. gak ada sama sekali. yang bisa dilakukan ada perkasa sekali. Salman, bisa menunggu. Farming, dan bahkan objektif yang sudah dimakan satu demi satu Soso -so, di depan sana belum pernah ada wave dragon dikeluarkan dah lowly dengan rickle-rickle tas-tas juga satu buah lemparan yang terkara belakang dari sky coba stun salman blast coba terdapat satu poin tapi ternyata lebih milet umur terlebih dahulu lirik minat saja dan bahkan para pop-pop dia sky pelas-pelas mulai kara belakang warlord lihat dengan satu buah meter shadow yang membuat panjata shadow kill dikeluarkan seorang Aduh, ya. Yami. Yami nge-blink ke depan langsung saja di follow-up. Sekarang Soso bakal jadi target berikutnya. Bless juga bakal di-take down. My God, ini 16-3. Udah 4 untuk satu trade-nya. Mereka bisa nge-push terus-terusan di sini. Dan lagi-lagi 4 trade yang dilakukan tim RRQ Sena Ini gak bagus untuk tim dia. Meteor shower dikeluarkan untuk clear minion saja. Dia ada bottom lane. Di pokok-pokoknya satu buah Falling star Yang bukan Falling oh. Monster dan Shark Duck. Karena ada sebuah turun di oleh seorang Warlord. Keuntungan gold luar biasa untuk seorang Warlord yang tersisa orang diri mempertahankan ini bisarnya iya dan di sini juga susah banget buat tim LRG untuk comeback soalnya one one late gamenya mantep banget ya kan mereka juga punya assassin yang bagus mereka picknya juga bagus tim fightnya juga bagus Bener. jadi ini serem banget bener-bener untuk LRG mereka harus cari Bener, team fight yang perfect kalau mau menang. Kalau menurut gue ya, untuk, untuk urusan 1 itu udah udah harus diterangani sama Chow Tapi kalau misalkan kita lihat lagi di lain sisi, Chow juga agak susah untuk masuk. Nah ini pertanyaan gue, kenapa tadi Yamin malah ke depan gitu loh. Padahal hmm, uh, menurut gue itu tadi nggak ada backupnya sama sekali gitu loh. Dan kalaupun emang bisa menumbangkan beberapa hero, itu tetep aja nggak worth it kalau menurut gue. Oke, okay, kalau gitu tapi kali ini arah Kisina masih punya nafas ya. Dan mereka bahkan yang menuju ke arah oh, oh Lord. Ini apakah Arrakis Sena akan mencoba oh, untuk memacu kerimutannya? Oh, bakal lo oh, sediamankan oh, oh, oh. begitu saja Mirko dan juga Chouji. Yes. Waduh, ini bisa saja bencana kalau buat Geek Mereka itu benar-benar harus snowball terus ke late game. Soalnya kalau masuk ke late game, ini bakal susah banget. Tapi Howie langsung menggunakan falling star muda tidak bisa mengamankan apa-apa. Langsung di takedown, dua untuk nol. Dan juga Lordnya diamankan oleh RRQ. RRQ Sena berhasil mengamankan Lord. Dan hmm. berhasil mendapatkan dua hero dari tim Geek Fam Junior. Yeah. Nafas yang segar, angin yang segar. Tapi kalau Blaze gak pulang ini bakal bisa menjadi bencana untuk dia karena ada Salman, ada Hazz, mencoba dikati begitu saja. Kalau pun juga di posisi yang cukup tidak aman kalau kau bilang ya kan Samp dan sampai mereka ketinggalan dan mereka hilang ketika ada bapak Lord Tertaruh hormat. Iya seenggaknya kalau menurut gue ya walaupun Lord ini nggak bangsi nggak bisa ngepus banyak banyak sengganya itu udah ngebayangin time RRQ untuk nge-build up item mereka dan juga gold mereka karena kalau kita lihat dari item uh, winning item dari seorang Lord itu udah ada DHS dan juga golden staff. golden staff ya udah mulai berasa sakitnya dan Jason juga lagi on the way ke Blade of Despair yang dimana kalau misalkan untuk melawan one one Lunox dan juga Jawhead ini bisa aja sih <laughs> untuk menumbangkan salah satu dari mereka. Oke okay, bless udah coba untuk roguin jungler itu sedikit sedikit mm. sama di depan sana ada oh, satu buah sekali lebar begitu saja loss ada cross tank tapi ternyata cross tank yang belum dikeluarkan Dylan masih sabar menunggu kan ada gold pathway meanwhile daripada opponent para papa lord yang terhormat bakal di oleh pemain tim Gig Junior. Sementara tadi yang kalau kita lihat ya dari goldnya aja udah beda 8000 sekarang udah lebih unggul justru yeah. unggul sedikit dari RRQ sebanyak 500 700 gold. Dan ini salah satu hal yang positif banget untuk RRQ mengambil momentum mereka agar bisa mengkikis pelan-pelan tarot yang dipunyai oleh Gig Fame agar menuju kemenangan. Oh ya, betul sekali, oh, tapi oh. Skalman, oh ini oh, yang sama, harus dipanis. Salman, sama-sama menjipakan dan terpanis. Oh. Immortality-nya pecah, tapi ternyata gak kan bisa pulang. Mau jadi ko yang begitu saja. Salman, where are you, Kai? Meanwhile, Hans, ya, di sana, berhasil mendapatkan satu buah oh, taruh. No. Sorry Ada purple puff, ada flicker, order bilion belum dikeluarkan. Berhasil dibalikin keadaannya. Ada gelombang-gelombang, berhasil menjadi shower. shower. Berhasil para pemain dari tim Marokin, sayang dari Artoblan. Gila, walaupun mereka tadi lu udah bilang tujuh ribu goblitnya, sekarang gold untuk RRQ. Get mereka hancurin, talatnya semua, dan di sini mereka mau menambatkan inhibitor tarot. Yes monta shock dari dikeluarkan, membuka vision para pemain dari tim King Five Junior bahkan yeah. para pemain tim RRQ. Senang. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bakal coba mundur terlebih dahulu dan Howie masih dengan confidence-nya wow, oh, viva RRQ. Nah, kalau kita lihat dari item juga Yuson sih juga lagi kayaknya lagi on the way ke swing ya. yang di mana itu bakal nambah lagi durability dia dalam team fight. Dan kalau gue berarti uh, arus permainan ini tuh disebabkan di mana RRQ bisa sedikit lebih unggul lagi ya mengejar King Five ya. Itu dikarenakan uh, War ya dari gig ini agak-agak split dari tadi gue lihat ya dari dua lawan empat atau satu lawan tiga tadi sama-sama juga ke panis ya kan dan dengan satu hero yang dicicil gitu satu kill dapet satu kill dapet nah kalau di nanya lagi, lagi ada kill streak nih ya dengan ngalahin hero yang lagi kill streak itu gold juga lebih banyak makanya gampang banget RRQ bisa ngejar gig Yes. Kalau menurut gua gitu sih. Lebih karena Lord juga sih tadi yang langsung mengungkap yeah, dia sih. objektifnya langsung hilang banyak dari tim Gigfem Junior. Itu Kalau misalnya ada Lord Aventage itu pasti udah hmm. di angka 4000 harusnya kalo menurut gua. Benar -benar Harusnya benar. di angka 4000. Lihat kodenya deh. Dia udah ada the WON, Brute Force juga. Ah ini udah aman banget sih untuk lautnya Kurang untuk, satu. Untuk apa tuh? Athena Atena. Atena. Iya antena untuk Atena. Um, apa ya menghilangkan. Serangan yang begitu Lunox, menyakitkan SM. dari Lunox dan juga Esmeralda sementara untuk mengatasi Dylan yang menggunakan one-one masih ada brute force breastplate juga dan juga ditambah WON. Jadi sementara udah aman untuk cloud tapi kalau kita dari sunsinya dia baru nyimpen satu nih untuk item defense baru ada queen queen sementara WON juga belum kelihatan. Itu mungkin memang tancap kelar tuh. Iya mungkin. Itu enggak sengaja ketancap kelar tuh percaya gak? <laughs> bener sih langsung di one shot dia. tapi wow respectnya udah gila banget di sini mereka udah tahu Geek fam awal-awalnya mereka mainnya mungkin agak itu ya si esmenaldo juga main langsung ngedayatatapnya udah mulai hilang respectnya tapi langsung di comeback mereka sekarang dua duanya harus respect banget antara hmm. each other dan di sini kita langsung lihat aja tiga detik lagi ada lord brute force juga udah diamankan oleh seorang bless dan... ya tadi ada... Uh, gimana cuci? Dan ini tuh sebenarnya apa ya kalau bisa gue lihat ya? Uh, the Calm Before The Storm sih. Hmm. Se bisa dibilang angin reda sebelum adanya angin, angin puyuh. puyuh. Ini team fight yang terakhir yang... duduk? Ini, yang duduk sakit dong. Oh sakit ya. ya maaf ya. Iya nanti enak Oke kalau gitu lihat Lord terlalu cepat tapi Salman dan membuka vision dengan cukup jelas. Dylan di sana juga gak bisa ngebuka visionnya dengan satu buah. Oh my god. Terus membuka lagi dengan baik sampai Lord tumpah gitu. Free dulu buat Tikta tapi dah di sini Dylan ditumpangi begitu saja. Meteor shower bahkan para pemain tim RRQ Seraphine memberikan dua player cukup kunci untuk the keeper. Terkejut terkejut terheran-heran free dulu dari seorang Arif Soso. Gila permainan yang sangat bagus di ya, RRQ mereka beneran lagi-lagi disiplin banget mereka udah tahu dua marksman nih udah cepet banget ngambil Lord tapi mereka nggak paksa mereka yeah. hit setengah. Mereka lihat ada air liur offside dikit, langsung ditangkap oleh seorang sosok mantap banget. Sebenarnya tadi gue yakin banget sih, di saat masih ada 5 hero dari Geek Fam, mereka tuh gak langsung serius untuk ngeluar. Mereka hmm. tuh bener-bener baiting dulu. Kalau hmm. bisa kalian lihat, ini masih setengah aja. Dia masih masih tahan-tahan dari nya. Hmm. Pas air liur masuk, pelan-pelan, biasa. Wow. Udah, Duh. Lord tinggal dulu riset aja. Gak apa-apa, yang penting ada dua hero yang tumbang untuk modal. war juga di kedepannya dan dapat Lord juga udah. Ini wow. jadi makin gede lagi peluang RRQ untuk bisa menang. Hmm logo seamaraki ternyata berhasil mendapatkan lord hingga yang kedua dan bahkan di posisi kali ini Gank berada di posisi yang gak cukup unggul Shadow Kill dikeluarkan dari mid lane Shaker telah dikeluarkan Lord sudah mengamuk di top lane para tapi sekarang tumpal. pecah tergetok oleh hormat di sana seorang diri fokus ada dengan selendang maya diamankan the Just the day. Bless masih hidup dari sana. Oh, oh dan John. begitu saja lihat ada terang terus. Charukel digunakan tapi tidak bisa mengamankan siapa-siapa malahan dia mati di sini. Bless masih bisa kait tikit-tikit lagi. Hawi berhasil untuk mengamankan skill kepada pun bless. Walaupun kau ada bless, mereka masih punya Yami, masih punya satu minion di arah mid lane Apakah dari tim Karakisena akan cepat mendapatkan satu wadah berturut-turut? Yami dapat sana fokus karena di bintar dan tiga turutnya sudah dibecahkan. Dilan dengan Tom Sakti, Dilan masih ada satu wadah sayap. Petarung coba berlaga. Apa mau kita lihat para pemain dari Karakisena bagaimana sekarang besar? Ini bencana. Karakisena, waduh kami take the castle. Waduh bolak balik, bolak balik. Arief Soso, gua bisa <laughs> bilang, eh, pipinya kali ini Arief, Arief Soso yes. bener banget. Gua uh, setuju banget. Tadi gua di, di, di final battle itu sih gua ngira, ngira kayaknya, oh, Soso lagi nungguin flicker nih. Kayaknya hmm. dia gak mau, gak mau masuk Gua sebelum udah flicker, tapi gak. Dia bener-bener ngeri sih tau.